Hai, hai hai Siapapun yang berada di dekat harimau Tanpa ada pelindung yang memadai Pasti akan merasa kurang aman Dan akan merasa dalam bahaya Hal tersebut wajar Karena kucing raksasa ini memiliki tampang yang garang dan buas Dengan senjata andalan mereka yaitu taring dan cakar yang tajam Membuat mereka semakin ditakuti oleh banyak hewan dan manusia Serta menjadi puncak rantai makanan namun siapa sangka, jika binatang ternyata juga bisa merasakan emosi loh. Seperti marah, tenang, juga ketakutan ketika terancam. Dan ternyata harimau adalah salah satu dari hewan yang paling pendendam. Seperti sebuah kejadian, ketika seorang pria menderita luka kritis setelah seekor harimau menyerangnya. Di sebuah desa di distrik Kargone, ketika dia mencoba menakuti kucing besar itu dengan tongkat. Tapi tunggu dulu Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Menurut informasi yang beredar Terjadi di desa Kusiyali Pada Rabu malam setelah kucing besar itu Tersesat dari suaka margasatwa Yawal Yang terletak di distrik Jalkon Di Maharashtra. Kejadian tersebut berawal ketika korban dan penduduk desa lainnya mencoba menakut-nakuti kucing besar itu dengan menggunakan tongkat. Mungkin karena merasa terancam, hewan liar itu menyerang mereka sehingga menyebabkan cedera pada seseorang. Nampaknya upaya untuk mendorong harimau kembali ke wilayahnya di Maharashtra terbukti sia-sia. Setelah memasuki kisaran ciria, harimau itu memangsa hewan dan ingin beristirahat. Kucing itu tetap ditempatkan di ladang pertanian selama hampir 4 jam di desa Kusiali. Dan ketika seorang penduduk desa menakut-nakuti kucing besar itu, sambil memukul tanah dengan tongkat di dekat ekor harimau, yang membuat hewan itu marah, lalu menyerangnya. Akibat serangan harimau raksasa itu, ia menderita luka parah dan dirawat di rumah sakit di distrik tersebut. Ya, petugas kehutanan sedang memantau pergerakan harimau, dan mengimbau penduduk desa untuk tidak mengganggu kucing besar tersebut. Sudah sewajarnya, jika siapapun akan merasa kesal, bahkan bisa saja marah jika diganggu. Sama seperti manusia, para hewan di hutan juga akan merasa begitu. Apalagi perbuatan manusia yang sering memburu para hewan di hutan dan mengeksploitasi hutan. Akibat dua kegiatan tersebut, siapapun pasti akan merasa marah, jika rumah dan makanan mereka diambil tanpa disisakan karena tidak ada mangsa dan tempat tinggalnya pun diambil dengan terpaksa, harimau masuk ke pemukiman manusia dan memangsa ternak mereka dan tidak jarang juga ada manusia yang juga ikut menjadi korban dari serangan harimau nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian